And nice to meet you Jadi sekarang aku bersama Nathan Nathan Ini tetangga aku yang paling gembol, yang paling imut, yang paling lucu, yang paling manis Dan paling paling paling paling paling paling segalanya Hari ini dia libur loh guys Mau libur apa? Libur sekolah Iya libur sekolah kenapa? Gara-gara galeran sebuah kuningan Gak kedengeran? Gara-gara galungan sama kuningan Iya, jadi Minggu-minggu um, ini itu di Bali Ada namanya hari raya galungan dan kuningan Dan hari ini Hari raya kuningan Hari raya kuningan apa deh? Kuningan itu orang Bali itu Sembanyanya harus pakai baju kuning Sembanyanya pura. Udah itu aja Iya, makanya kamu pakai baju kuning juga ya Nggak kelihatan ya guys ya <laughs> Dia pakai baju kuning karena hari ini kuningan Ngomong-ngomong nah, soal kuningan Aku juga mau makan yang warna kuning Apa itu? Tada! Aku dikirimin ini pagi-pagi guys Oh my god Apakah kalian bisa melihat itu? Nah, ini spesial banget Dan khusus untuk di vlog kali ini Aku mau makan Tadi ya, Oh iya Hah, sangat baik mengingatkannya pada aku Nah, ini, ini, ini ini. Nah, makanan ini itu Namanya ayam woku Masakan orang Manado Orang Manado, you know Manado? Tau Manado? Ayo sudah, nanti kita taruh petanya di sini, Ting di video ini yang makan cuma aku aja guys karena Nathan dia udah makan yang udah makan tadi ya. Kamu makan apa? Ayam suwir. Ayam suwir. Kalian juga wajib nyoba ayam suwir. Makanya ke Bali guys. Kalian lihat dari samping aja ya guys. Ini bumbu-bumbunya. Nanti sekali. Uh. enak sekali. warna yuk, nanti diganti warna kuning. Gitu. Iya, warna kuning. Oh iya yeah, by the way guys, apakah kalian sudah melihatku bersiap-siap dengan sangat sempurna? Iya, yeah, jadi hari ini kami juga ada acara di Hotel Best Restaurant Kemala Jembaran Dan acara hari ini tuh kita ada webinar, kalau nggak salah. sebenarnya? Aku lupa. Okay, Namanya guys. itu. Um, sebentar ya, saya cari dulu. Oh iya, yeah. jadi kegiatan kita hari ini. hari ini di... orangnya udah datang kok belum selesai makan. Oh, <laughs> kegiatan kita hari ini Akan. itu seminar build up your confidence with public speaking. Oh, nggak mau oh, ngapain kita seminar? Kegiatan mahasiswa. Eh ini ini yang yang masakin guys kamu kamu di sini bentar Siap. B apa? He, apa? Okay. Ini masakannya, ini, yeah. mm. kokinya yang ini. Jadi itu namanya chicken woku guys. Iya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eh, chicken apa? woku benar kan chicken bahasa Inggrisnya ayam. Nah. Woku nggak tahu apa, jadi like uh, chicken kaldu yellow gitu okay. mungkin. Nah kalau kalian minat pengen nyoba langsung ke Instagram ya kalau nggak ke Instagram WA tapi nanti WA nanti aja nanti ngecepet aneh-aneh ya Instagram, yeah, Instagram guys Instagram Oke ya. guys kalian bisa langsung cus cek Instagramnya dan DM langsung iya dong. bisa tadi pasti dibales Iya yeah. iya yeah. yeah. soalnya ada <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ini bisa ini bisa di deliver kemana aja Vin? Iya ke ada Jimbaran dan sekitarnya, pokoknya. Oh iya, di Jerman, di Australia, bapak. Italia bisa langsung DM ya. Ini bisa di Timor pun gak <laughs> kan. <laughs> uh, ongkir, ongkir. Kalau ada ya. Jimbaran gratis, kalau ke Denpasar kita bicarakan nanti di Iya, oh, <laughs> <laughs> yeah, lewat jalur pribadi ya, teman-teman. Yeah. Kalian bisa langsung DM Kevin Frumby. Oke, okay, kita makan. Guys, aku dari tadi ngomong aja lah, makan-makan ya. Natahan ya, aduh, gimana sih ibunda? Seharusnya, kok aku menghitam ya kelihatannya? Guys, aku jat. habis bisa ngomong apa-apa lagi, guys oh, Jadi udah terlalu enak, guys Kalian bisa langsung DM Instagram-nya, jangan lama-lama sekarang! Ini seharga 22 dollar eh, dollar dua ribu? dua ribu di dalamnya itu kalian udah dapet 2-4 potong ayam Hmm, di mana lagi ya kan? terus di area jimbaran dan sekitarnya nah, kalian bisa dapat ongkir gratis terus yang nganternya itu ganteng lagi ya kan? gimana coba? ganteng dari mana? iya yeah, <laughs> udah ya, iri banget deh, iri banget deh orang itu apalagi buat kalian yang orang manado yang homesick apalagi ya kan? mau cari makanan Homesick itu rindu rumah gitu ya. Bukan sakit rumah ya. Sakit rumah ya, homesick. Home rumah sakit sakit sakit rumah. Oh, <laughs> kan rumah sakit ada. Iya. Jadi harusnya itu sakit homesick rumah. Homesick itu bahasa Inggrisnya yang bukan hospital ya. Iya, harusnya oh, homesick deh. Homesick itu rumah sakit. Harusnya. Ini homesick rindu rumah, hospital Terus kalau di rumah apa dong masanya? Yang... Hospitality keramah tamahan Apaan ini bahasa Inggris dan Indonesia tidak arti. <laughs> Oke okay, guys, sekarang aku mau nambah dulu <laughs> Tepat deh, <Aku> deh <laughs> selalu lama deh Oke, okay, nanti kita lanjut lagi ya guys Thank you for watching Aku Makan Dan kita akan berjumpa di Best Restaurant Kemal Jumbaran Bye! Oke guys, kita udah kita udah sampai di Best Sister Jembaran ke Kamala Jembaran <laughs> aku bersama Cece dan juga Pendek Pendek, pendek Stahil Rambi pas banget ada kaca wah sekarang bisa berfoto terlebih dahulu ini lagi outfitnya apa? baju adat Bali karena hari ini ini bukan Bali, ini kebaya modern. nanti aku akan berubah menjadi Bali <laughs> hai aku salah lagi, malu banget malu banget aku <laughs> Ini Kita foto-foto dulu. Pakai iPhone juga boleh. iPhone juga boleh. Apa sih kawan? Jangan ditar. Gitu. <laughs> Ayo foto. Yee. Gila gila Yee. gila bagus banget. Oke okay, guys, jadi hari ini kita lagi senang banget karena kita akan ikut satu kegiatan. Sebuah... Seminar ya, seminarnya itu tentang public speaking, benar ya? Iya yeah. ini tuh kerennya ya diadakan sama salah satu komunitas dari luar namanya Dewata Sorok Raya Kita nggak sendiri, tapi emang agak, gimana? Karena kita adalah orang-orang yang bukan dari Papua, kita join di organisasi ini, untuk seminarnya Nih, kita kenalan sama teman-teman yeah. ya? Dan Alita namanya. Aleta Aleta Aleta dari nomor dari mana? Dari Jayapura. Jayapura. Jayapura. Enggak kan aku juga enggak. Terus dan ini ada Dodi namanya. Ya. Lihat yang tadi. Jadi dulu. Dari Jayapura. Indonesia Dennis. Dennis kamu dari mana? Dari Sorong. Buka dulu. Sorong. Oh, ini uh, penyelenggaranya sih. Ini seorang rakyat. ya. Ikuti terus kegiatan kita nanti hari ini. Setelah kegiatan ini, kita akan kenalan lebih banyak sama teman-teman dari Papua. Oke, halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! cantikannya sangat aduh aduh aduh. Oh, <laughs> aduh kakak cantik ini lagi oh my god <laughs> Oke, kita ya <laughs> yang aduh pakuita oh my god <hati> aduh aduh aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ya. putar, putar, putar, putar. Iya. dikondisikan Ini Satu, dua, tiga. Hai guys, jadi kita belum mulai karena pembicaranya masih yang kuningnya. Terus kita mau kota -kota dulu oh, di sini. Oh, ada ibu pemberdayaan perempuan dari kota tolong <laughs> Suris Ada Menteri, dari Provinsi Koko Barat Aku laku -aku orang <laughs> biasa aja Aku ini fotografer uh, Satu, dua, tiga Kamar juga bisa Yesus, Dua, tiga, Gila, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, Efek gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, satu, dua, tiga, ya oke okay guys jadi ya, ya. kita ah, kita, hari ini kita ini udah ketemu banget. kawan lama yang hampir kita tuh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya tahu, mereka hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ya. Iya. bu, jabat sampai tahun berapa? kebetulan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya, ya? iya. oke. Okay. dan teman-teman aku juga, aku juga ketemu sama, aku juga ketemu sama kepala, uh, kepala apa? kepala dinas yes, kehutanan. Kepala, kepala dinas kehutanan provinsi yes. papua barat nih. ya. Yeah. Yeah. begini. Sampai, kapan menjabatnya? selamanya juga, oke. Okay. <laughs> tidak foto kasihan dan oke okay guys harinya aku juga bareng teman aku ulang-ulang aku ulang iya ulang. ulang. dan aku juga bersama salah satu pegawai kebanggaan negara Indonesia di sini ada bapak gubernur ya iya, gubernur saya oh, iya. kebetulan bapak menjabat sampai sampai akhir zaman akhir zaman iya jadi semuanya segera bertobat ya Yohanes ya. 3.16 enam eh? karena begitu besar kan? ah, Iya, bla bla bla bisa baca di Yohanes tiga enam baik bapak yeah. Ye. <laughs> dan teman-teman kalian tahu nggak aku tuh bukan cuma ketemu pejabat-pejabat aku ketemu pengusaha-pengusaha dari Papua ini ada pengusaha tambang Hi. ada Hai perkenalkan nama saya Pak Wita nah dan ini ada pengusaha apa di Minyak. Tambang juga atau minyak? minyak? Oh minyak, ini pengusaha minyak nih. dari provinsi mana? Dari seorang Dari Sorong dia. Wow. Dan ini ada si Agus, dia. Agus. Apa? Agus. Oh Agus, dia pengusaha apa di Papua? Pengusaha batu Nah ini, pengusaha batu bara. Tolong perkenalkan diri anda, ya. Batu baranya sudah buka cabang di mana saja? Oh, di Amerika. Oh, Amerika. Wow. Nah, aku juga ketemu pengusaha Indomie goreng cabang Papua. Indomie goreng. Dan satunya lagi ini. Ini namanya Esther. Kalian tau Esther nggak sih? Makanya baca Alkitab kalau nggak tahu. Ada juga pengusaha apa dia? Batu akik. Oh, pengusaha babi. Dia pengusaha babi. Babi hutan. Babi hutan betul Iya, oke. Ini namanya Aleta. Alita Simanjuntak, eh salah, Alita apa? Waken. Nah. Ini orang-orang yang sebenarnya nggak penting di dunia, -dunia ini tapi <laughs> <itu tari> <laughs> <laughs> <laughs> okay. lagi. Terima kasih atas uh, ketersediaannya untuk A <laughs> apa namanya menghadirkan acara ini oh, saya di, menghadirkan saya dia menghadirkan saya di acara ini saya bersyukur HP, apa, kan? pake HP? <tuk> HP Mar. tunggu mau pakai HP apa kan? tunggu. Tapi baterainya 21. Ada kita, kita. Ini ada? Ada, di... ada powerpointnya <tuk> <mana? tuk> <tuk> Jadi teman-teman Harusnya hari ini kita tuh Sama ada satu, satu, satu, dua, tiga ya. Ini sebenarnya tuh hari ini beliau tuh ada kerja iya Tapi karena Menyumpan memang diri, harus ada ya iya. Kita ada kegiatan kenegaraan Tugas negara Jadi di kesampingan dulu tugas biasanya dia menyempatkan dengan diri untuk hadir di ini namanya hotel best western Kamala Jimbaran. Ya, yes, sekalipun dijemput dengan Aduh. Ah, ah, ya. Ini berteman. Jadi good ya buat kerjanya. Bentar lagi kerja ya. Pokoknya abis ini berangkat ya. Good luck ya, taker. Thank you so much. Sudah diantar. Iya. Gak tau aku, kayaknya ada gini Kita ambil itu terus satenya tolong karena it's very nice Hai guys, aku makan lagi Gimana ya hari ini ya? Aku kerjaannya makan terus ke apa ya guys Cheers. Aku mau, um, karena tadi aku udah makan dari rumah aja Jadi aku makan buah aja Aduh, Ibu Bunda, kami sudah mau makan kah, Bu? Nanti kan nanti aku serah. dia ya, tadi pas aku dengar kalau hanya benar saya Enam lebih. Orang minta tuh lebih dari dua. Terima kasih ya, Pak. Saya dapat Bang, kalau mau Bang. Jangan mati, ntar lagi. <laughs> saya ada yang lebih jago daripada saya itu memang natural alami wajar ya. Lalu trauma akan masa lalu. Traumanya mungkin gini ya Bu waktu kecil pernah diketawain sama teman-teman gara-gara salah nyanyi lagu di depan kelas. Jadi itu terbawa. Hal yang disebutin itu semua saya pernah alami. Tapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana sih cara saya bisa overcome my fear of public speaking and turning into a confidence one. Bagaimana saya mengatasi ketakutan saya terhadap public speaking dan menjadi percaya diri? Bagaimana kira-kira? Ada banyak cara ya yang bisa kita lakukan. Misalnya, kalau saya gugup atau nervous sebelum tampil pasti minum air dulu atau enggak berdoa dulu supaya lebih tenang. Mungkin ada ada lagi yang selfie dulu ke toilet tiba-tiba lima -tiba menit sebelum tampil tiba-tiba pedulah kita ke belakang dulu Terus mm. balik-balik dong ya ya salah ya <laughs>